Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai Berjumpa lagi dengan Ani Channel Hai guys Kali ini aku lagi mboleng bersama Cece -Ce Tini dan Siti Titi <laughs> Ingin tahu aku dapat apa aja Yuk simak terus videonya aku guys Oh ya yang suka jangan lupa like, subscribe dan pencet pada loncengnya Oke okay, guys Kali ini aku lagi jalan menuju tanah nyambah Eh. <laughs> namanya orang maksudnya. <tuh> ini aku lagi di Hualien ya guys. Hualien Taiwan yang ada di sini. Ayo cung atau komen guys. Uh, kali ini aku diajak sama temennya aku mau cari apa ya coba lihat tebak-tebakan yuk. Ini dia namanya daun pisang guys. <tuh> Aku di sini tuh dapat daun pisang. Kemarin kan aku beli-beli di sana. Terus aku bilang, eh, ceh, itu ada daun pisang gitu. Ya itu tanahnya banyak gitu. Ya, <laughs> akhirnya aku aku bilang kalau aku mau gitu, boleh nggak diminta gitu. Ternyata sama banyak dibolehin. Walaupun orangnya cerewet tuh, tapi orangnya baik banget itu orangnya guys. Terus ini aku dapat daun pepaya. Terus tapi sayangnya guys kemarin aku habis ngambil ini ya aku taruh bawah sini aku lupa habis mau anu apa namanya apa rek, motongi black rei nih pengen aku ngarani black rei oh porek, bosan nih kanu kanu lo, naik gitu black rek ngerti ora, ya udah lanjut ya guys kemudian aku di sini tuh nyari apa lagi coba Daun bacang, guys. Ada daun bacang juga. Terus, di sebelahnya itu ada petai Cina juga, guys. Di sana aku kemarin diambilin sama ampe jadi aku nggak sempat nganu, tapi aku nggak sempat di video gitu pas ngambilnya uh, petai Cina-nya. Kalau di tempatnya, aku sih lampau, guys, dan yang bilang petai Cina kalau di mbak Google gitu jadi ya, takutnya kalian nggak tahu kalau di tempatnya aku silam toro guys ya guys hmm, biar enak sama-sama enak dan tahu gitu loh guys jadi aku ceritanya seperti itu yaudah lanjut cari apa lagi guys yaudah aku pokoknya nah ini namanya daun bakcang guys ini nih kalau di tempatnya aku kayak apa ya rambusa gitu loh itu juga bisa itu kemarin aku bilang ini nih ini untuk membungkus bacang katanya gitu ya akhirnya aku tuh ngambil seperti ini guys tiap diwalian tuh aku mencetaknya dan sudah selesai ya guys ya aku oh, nggak lama-lama karena bawa si titik dulunya tuh rimbun banget banyak pohon itu jadi aku buru-buru pulang dan udah siang lagi udah ini aku menuju mau pulang ntar lagi aku kasih tahu pohon apa yang namanya guys pohon bete cinanya guys nah ini si trikitil <laughs> sak nare cili guys ini dapatnya tuh, tuh tuh tuh tuh tuh tapi klik ketinggalan tuh daunnya tuh lupa guys pas sudah di rumahku lupa tapi ya nggak apa apa masih ada bunga itu bunga papaya aku masak di di Taoyen, guys ini aku menuju pulang udah capek tuh tuh tuh si prikitiu guys ikut ya, eh. mana-mana ikut namanya si prikitiu ya guys <laughs> disuruh nungguin aja nggak mau katanya ada anjing di situ, guys dia takut Nah itu tuh guys Tuh pohonnya Nah kecil gini tapi banyak banget Itu Seperti uh, cinanya guys Nah seperti ini guys Ini harus meloncat dulu rek, Meloncat dulu Dari ketinggian ini yes. Nah Akhirnya, aku menuju pulang ke rumahnya yang baju lagi, nih, guys. Enak di sini, tuh, dingin. Cuma, agak enaknya, tuh, kayak enaknya, tuh, kalau pas malam gitu, dunia pakai banget. Ya udah guys, aku mau rehat untuk mempersiapkan ini daun-daun apa aja yang aku mau bawa pulang ya guys ya biar nggak ketinggalan ternyata eh malah ketinggalan si daun pepayanya tapi nggak apa-apa masih ada anu namanya bunga pepaya botoknya juga masih ada loh guys sampai saat ini masih satu tapi botok lam toro. nih ya udah ya guys ya terima kasih yang sudah nonton ayo-ayo yang belum subscribe tolong di subscribe guys, biar aku tambah semangat buat kontennya ya, oke okay, terima kasih semuanya and bye-bye